baik ya kami dari channel youtube info pinjol terbaru ingin memberitahukan kami tidak pernah meninggalkan dan memberikan nomor kontak apapun ya jadi apabila nanti ada yang mengaku-ngaku dari channel youtube info pinjol terbaru maka fix itu adalah penipuan jadi jangan men lagi menjadi korban penipuan oke baik ya menyambung dari rilis 102 aplikasi pinjol legal ojk yang kemarin sudah kita share banyak pertanyaan yang masuk di kolom komentar, di kolom DM Instagram, ataupun mungkin dari snack video. Terkait tentang beberapa aplikasi produk pembiayaan yang hari ini juga sekaligus memberikan pinjaman uang yang sedang banyak digunakan dari masyarakat kita. Apa aja sih Bang aplikasinya? Mungkin banyak yang sedang memakai Kredivo aku laku home credit uh, shopee paylater atau mungkin shopee es pinjam 5.000 proyek dan produk pembiayaan raksasa yang hari ini hampir semua orang memiliki aplikasi itu dan akhirnya hari ini dengan berbagai macam alasan situasi dan kondisi banyak yang belum mampu melakukan pembayaran banyak yang belum mampu melakukan penyicilan ataupun mungkin pelunasan nah berdasarkan rilis 102 aplikasi pinjol legal OJK tersebut mereka tidak ada abang sebutin Apakah mereka memang ilegal, bang? Nah, oke. Okay. Khusus untuk di aplikasi Kredivo. Kredivo pada awalnya adalah produk pembiayaan, namun meminjamkan uang. Kalian yang sedang memakai produk ini jelas bakal cukup akrab dengan yang namanya Kredivest. Nah, di urutan keberapakah Kredivest? Kalian bisa mencek di video yang sebelumnya. Jadi untuk Kredivo masuk ke dalam aplikasi pinjol Kredivest. Itu untuk di aplikasi Kredivo. Jadi Kredivo legal OJK. Dua ya kalau menurut aku di pinjolnya mereka itu legal. Dan untuk di produk pembiayaannya mereka juga legal OJK. Oke baik yang selanjutnya adalah aplikasi Aku Laku. Ya benar aplikasi Aku Laku tidak ada kita sebutkan di 102 aplikasi pinjol legal OJK. Namun apakah mereka ilegal bang? Jawabannya tidak. Baik di dalam produk pinjaman-nya ataupun mungkin produk pinjam meminjam uangnya. Hari ini yang pernah memakai pinjam uang di aplikasi AkuLaku mungkin pernah atau melihat ya. Asetku dan asetku masuk ke dalam merilis 102 aplikasi pinjol legal OJK Jadi mereka dinyatakan legal OJK Baik untuk di aplikasi super raksasa selanjutnya adalah aplikasi Sofi yang semua orang hari ini mendownload bahkan sudah jutaan orang ya Menggunakan aplikasi Shopee ini Untuk yang sering belanja-belanja mungkin sedang dikasih kesempatan buat pay atau mungkin pinjam-pinjam uang Apakah Shopee sudah legal OJK? Karena tadi abang tidak ada menyebutkan nama Shopee Nah untuk Shopee kalian bisa melihat di video sebelumnya Di 102 aplikasi pinjol legal OJK Coba lihat di urutan ke-64, Lentera Dana Nusantara. Shopee hari ini sudah berganti nama untuk di aplikasi pinjol legal OJK-nya, namanya Lentera Dana Nusantara. Jadi, mereka ini legal OJK, ya kan, guys? Nah, yang gua hari ini belum tahu itu tentang home credit. Home credit kemarin sempat masuk pada rilis yang bulan berapa, ya? Gua lupa ke dalam produk pinjol legal OJK nggak tahu sekarang ya uh, dan gua belum bisa cek informasinya karena memang gua belum cari tahu ya untuk aplikasi home credit yang mereka itu bekerja sama di aplikasi pinjolnya atas nama aplikasi apa tapi yang jelas home credit sudah legal OJK nah itulah tadi 5 aplikasi raksasa yang banyak digunakan masyarakat Indonesia jadi banyak yang bertanya-tanya karena memang kemampuan kita untuk membayar hari ini belum mampu bang. Jadi aku pengen mengingatkan apapun situasi dan kondisi kalian hari ini berhentilah untuk gali lubang tutup lubang. Menyelesaikan permasalahan yang hari ini sedang kita hadapi tidak bisa dengan cara menciptakan masalah yang baru. Dengan cara gali lubang tutup lubang. Apalagi yang masih tetap berusaha untuk minjol di aplikasi-aplikasi yang lain. Sudah pasti ketika kalian berhasil meminjam di aplikasi tersebut maka kalian akan dikenakan biaya platform, biaya ini, itu segala macam. Dan kita akan menambah kesulitan baru. Jadi apa sih konsekuensinya ketika kita telat bayar? Atau mungkin gagal bayar untuk di lima aplikasi raksasa tersebut Aku pengen mengingatkan bahwasanya aplikasi ini memang sudah terkoneksi ke Sleek OJK Apakah mereka memiliki debt collector lapangan? Untuk sampai saat ini mungkin sudah banyak yang punya pengalaman Kalian bisa menuliskannya di kolom komentar ketika ketemu sama yang namanya Debt collector lapangan dari 5 aplikasi raksasa tersebut Bagaimana perasaan kalian? Ya Mereka sudah memiliki debt collector lapangan Tapi ingat tidak untuk di semua wilayah kerja Indonesia Jadi nggak perlu lagi panik berlebihan Hari ini kalian bukan takut ketemu debt collector Hari ini kita masih takut ketika orang lain tahu Hari ini kita sedang punya hutang di 5 aplikasi raksasa tersebut Coba kita kalau bisa mengatasi ketakutan tadi Kita rubah menjadi sebuah motivasi untuk bisa menyelesaikan Satu persatu yang hari ini kita bisa selesaikan jadi nggak perlu lagi takut untuk mikirin debt collector atau mungkin takut orang lain tahu kita punya hutang dan ini itu segala macam Biasa aja nggak usah sedikit-sedikit baper ya. Jadi udah cukup jelas ya guys. Oke okay, mereka memiliki debt collector lapangan tapi tidak untuk di semua wilayah kerja Republik Indonesia. Mereka terkoneksi ke selik OJK. It's okay dan mereka hari ini sudah resmi legal OJK memiliki status terdaftar dan berizin di OJK. Jadi, apapun hari ini, situasi dan kondisinya jangan panik berlebihan. Tidak perlu takut, hutang kalian itu tidak seberapa. Hari ini terasa besar karena memang kita belum punya uang untuk bisa menyelesaikan semua permasalahan ini. Jadi, apa yang harus kita lakukan, bang? Tenang, bersabar, dan berusaha. Ketika kalian bisa melakukan tiga hal ini, maka insya Allah. Uh, Tuhan akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ketika kita memang sudah serius berdoa Serius bekerja Dan stop gali lubang Tutup lubang lagi Oke jadi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat Mampu memberikan semua informasi-informasi terbaru Dan buat kalian yang mungkin belum menekan tombol subscribe Dan tanda like-nya Silahkan ditekan dulu tombol subscribe Dan tanda like-nya Biar kalian gak ketinggalan Semua notifikasi video-video terbaru dari channel kita Secara gratis Oke baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh